Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Kita semua berduka Indonesia berduka Saya Ali berpulang ke Rahmatullah 8.30 pagi tadi Di rumah sakit Yarsi Jakarta Insya Allah beliau syahid Kurang lebih 16-17 hari ya Di ventilator Dan semalam dikabarin oleh Satis Iskandar dan dokter bawa saya si alik kritis, saya juga sebar permohonan doa kepada Ustaz, para Ustazah, para Kiai, para, TIA, para Alim ulama ke agim, ke teman-teman gus-gus bus nusantara, di enam pondok, di si Indonesia, di saya alik kritis, tolong doain sudah mau dipasang alat jantung dan lain sebagainya. Kita kehilangan Al Qur'an. Kita kehilangan pejuang Quran Kita kehilangan Seorang da'i yang ikhlas yang Meninggalkan negaranya Untuk Indonesia Mau pindah Ke negaraan Untuk dakwah di Indonesia Innalillahi wa inna ilaihi rajiun jama'u Namun dan sya'alim Insya'Allah sya'alim Mohon disolat yang gaib Di masjid-masjid Jumu -masjid, sholamu sholat Pesantren-pesantren yang masih ada Kemudian guru-guru dan santri yang belum libur Yang masih bertugas Saya terus koordinasi insya Allah Dengan keluarganya dan saya Muhammad Terutama Dan usah Rizkandar Dan kita Perjuangkan insya Allah Apa yang udah diperjuangkan sama saya Minta doanya Allah mafirlahu Warhamu waafiyu waafan waakrimu banyak kenangannya sama si Ali Jadi pertama sama saya di TV, saya bawa ke TV Saya jemput beliau pertama-tama bawa ke TPI zaman dulu ke MNC, kenali nama Indonesia ini loh, orang Arab mencinta Indonesia. Ini orang ahli mencinta Indonesia, ini Ali yang mencinta cinta sama Indonesia. Ini saya ahli ilmunya tinggi tapi bisa baca Indonesia saja. Atau oh, ke Sunda Kelapa? tiba ada orang Arab tinggi gantung gede gitu. Ini apa saya Ustadz Yusuf ya? Huh, agak saya. Dari situ kemudian saya bersahabat, pahalanya buat Keluarga Besar Pak Aksa Mahmud, Pak Yusuf Keluarga Besar Masjid Tindak Kelaburi awal-awal Keluarga Besar teman-teman di Bengkulu, Keluarga pas Sultan dan Semua kawan-kawan yang dari awal membuka pintunya ke syali, membuka tangannya ke Sa'ale di Indonesia Bareng gitu Indonesia menghafal Qur'an, Indonesia tahfal Alhamdulillah sekarang udah ada adiknya saya Muhammad yang berdakwah di Indonesia insyaallah mudah-mudahan keluarganya itu keluarga Al-Qur'an semuanya bapaknya, ibunya sepuluh 10 apa 11 12 bersaudara semuanya hafal Qur'an dan semua cinta sama Indonesia ya Allah. Ya Allah terima semua aman saleh saya Ali dan semua keluarga besar jadikan dia amal saleh yang Kau Yang Kau terima ya Allah. anugerahkan kali beliau bagi istri yang salehah na turunin semua saniai di zaman ya Allah jadikan dia tumbuh lagi lebih banyak alisyah alisyah ali. dan ulama-ulama Quran yang lain ulama-ulama yang dakwah yang ulama-ulama fikih ulama-ulama hebat di berbagai bidang ya Allah Terus para di bidang medis sudah membantu enggak hayat-hayatnya syaali dan semua yang bertugas di medis ya Allah nambahkan karida atas syaali ya Allah kami semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi teman-teman semua insyaallah doanya kabur dan syah sudah menikmati dakwah dan menikmati Qur'annya. Dan menikmati ibadah dan amal salehnya dan insyaallah kita semua yang mendoakan juga ikut menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi kita ucapkan. Ya langsung yang sedalam-dalamnya. atas rapat nasihat nasihat insyaallah mudah-mudahan ini menjadi Nasihat buat kita semua. Prokes, prokes, prokes. Seharusnya memang kena COVID. Tapi COVID-nya udah enggak ada. Jadi wafat udah dalam keadaan negatif COVID. Wallahu a'lam InsyaAllah shalom mudah mudahan pada hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi